cek cek cek balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot galsur hari ini khususnya pola slot galsur Olimpos hari ini kita juga akan berbagi RTP slot hari ini ya seluruh khususnya RTP slot Olimpos hari ini yo langsung gaskin saja hari ini kita bawa modal 81.000 kita main di VPSL like, 2400 apa ya Jadi 1200 dulu ya kita coba langsung gaskan ke 20 kali ya seluruh yang bertanya kita main di mana kita main di RTB 8000 bosku situs tergatol tersolid saat berhujaga dunia hari di sini, WD berapa pun pasti di lunas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri bosku ya langsung gas saja setul-setul menjadi pasukan 88 eh pasu cocol cocol manja di RTP 8000 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen pastinya yo langsung gaskan saja ke RTP 8000 bosku situs slot gacor tersolid santai jaga dunia herd di sini berapa pun pasti di Perlunas, Bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam permenit per, menit per naik turun seperti dengan trade gamenya itu sendiri bosku yo langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku yo langsung gaaskan saja colo colo colo colo Jadi situs slot gak acor hari ini slot ya untuk link gacornya saya sematkan di pin komen pastinya kita geser ke quick aja 50 kali ya seluruh kita coba cari frisien manis lah ya syukur kita dapat petir-petir kali 500 boleh kali 250 boleh ah yang petir-petir merah lumayan kangen juga sama petir-petir merah ya semoga hari ini kita dapat sensasi-sensasi petir-petir merah ya bosku yo yoyo yoyo yo, yo, yo kasih dong jangan ngerisau jangan kalau us kasih ya manis-manis dong us tuh belum juga anjir tuh ayo dong, Tuh. Belum mau connect anjing, anjir, anjir, anjir, anjir, anjir. Salto sudah mulai menipis emang Belum uh, dong, lo cincin jadi biru, jadi dong. birunya jadi jadiin juga mantap, kuning boleh ikut atau? enggak? Uh, ini seketar sepi cianji, anjir, anjir. Ngapain kok seketar cuma sebiji di situ gitu loh? airong dong, kasih usah. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. sepi kali nih. Usnya sepi kali, sur, Ayo dong us kasih lagi dong. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, Us duh, duh, duh, duh, duh, kasih dong yus. Ayo yus. kasih petir-petir merahmu tapi kantong teman-teman ya sudah mulai motivis juga ternyata seluruh satu kita sisa 32 ribu yuk kasih dong usul belum konek juga anjir Ayo yus. kasih frisbee, frisbee manis juga boleh kasih kata skater isi daging juga boleh yuk biru jadi uh dudududur -dudu, turun dong skater empat langsung oh, enggak mau dudududur lama sekali seluruh kalau nggak ada free spin free spin manis tuh rasanya lama sekali satu sih 32.000 tiga puluh ribu seluruh, kita coba geser manual 30 kali ya seluruh ya semoga kita dapat free spin free spin manis yuk kasih dong us kasih dong us us anten berantau us. kasih lah kasih lau kasih yuk yuk yuk kasih us ayo us. Aduh aduh belum juga jirajar saldo sudah mulai menipis dan belum ada tanda-tanda skater gratis kanan intinya dari semua intinya anjing mati usni selur mah santang terasur dur kali 8 ke konek oh, lumayan sih yuk lagi aduh duduk lemes sekali selur kalau kayak gini caranya ini belum ada tanda-tanda yang mantap-mantap belum ada free spin-free spinnya dua-dua terus anjir kasih doang petir-petir merah langsung tur sempak-sempak sional pastinya kasih hmm, belum kali lima belum mau konek uh, duh, duh mah kota jadi enak nih sayang seribu sayang iya mau ada petir tidak mau ada petir anjing-anjing-anjing us saldo sudah mulai menipis tuh 17.000 kasih petir dulu biar saldonya naik dulu lah us-us kasih petir dulu belum mau juga anjir-anjir susah kali ini us merah jadi boleh biru waduh kuning susah-susah gede tempo-tempo pecahan lagi nih lu atas kelas dong kasih petir Cuk. dudududuk kali dua ratus du, lima du, du, du, puluh lu mainin cuy hijau cuy hijau hijau merah boleh merah boleh biru boleh biru belok masih dua puluh lima ya surya nawar dua puluh lima apa ya suruh daripada jadi-jadi kita nggak dapat kristen sama sekali kita bisa menikmati sensasi petir merah olimpus hari ini suruh enak banget tuh suruh Dududududu yuk, di share buat teman-teman kalian juga, selur, biar teman-teman kalian juga bisa merasakan sensasi sensasi petir-petir merah yang mantap ya, surya pola Anda alat Olympus ya, seluruh intinya dia langsung kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, pola slot gacor, gacor Olympus hari ini, slot gacor Olympus hari ini, slot gacor Wet of Olympus hari ini ya, slotnya rtp slot gacor hari ini, rtp slot hari ini, rtp slot gacor pragmatik hari ini, rtp slot gacor olympus hari ini intinya semua yang berhubungan dengan gate of olympus hari ini kita sediakan khusus buat kalian semua kalau untuk hari ini ini judulnya ini pola pemanggil petir merah olympus lur cukup lakukan pola ini petir kali 250 Niscaya akan keluar dengan santainya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nah, kita coba satu pola lagi ya, Sloria. Ya. Kita coba satu pola lagi 10 kali. Turbo aja semoga ada free spin free spinnya. Kalau nggak ada free spin kita langsung gaskan auto. Kabur saja auto WD saja. Karena kesempatan WD kita manfaatkan sebaik sebaik baiknya ya, Sloria. Karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruhnya. Ini yang buat kalian semua selalu saya ingatkan Manfaatkan kesempatan WD selagi ada kesempatan Jangan pernah disia-siakan ya seluruh ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe-nya Share-share ke teman-teman kalian juga Terima kasih Bye-bye seluruh Salam jackpot.